Six of Swords ataupun enam pedang. Secara umumnya, Six of Swords itu diartikan belajar mengarungi kehidupan, yang dimana di sini akan membuat kehidupan lebih bagus dan membuat kesehatan lebih jauh. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Virgo di bulan Maret tahun 2022 mengalami penurunan. Yang dimana di sini dikarenakan seorang Virgo terlalu memaksakan diri dalam bekerja, terlalu memaksakan diri untuk berjuang untuk membahagiakan keluarga dan membahagiakan orang yang cintai yang akan membuat kesehatan semakin menurun. Di sini disarankan kepada seorang Virgo baiknya beristirahat dan lakukan refreshing untuk menenangkan pikiran dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Pentacle. Secara memenuhi King of Pentacles itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang usianya di atas Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Virgo akan mengalami penurunan di bulan Maret tahun 2022 yang dikarenakan di sini seorang Virgo terlalu memaksakan diri dalam berjuang di dalam bekerja untuk membahagiakan keluarga yang dimana di sini dalam kategori ini keluarga termasuk orang tua yang membuat kesehatan semakin menurun. Di sini disarankan kepada seorang Virgo baiknya istirahat, dan refleksikan diri untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Fool Secara umum The Fool itu diartikan awal mula-mulaan Ingin memulai, ingin mencoba kembali Dan jika kartu The Fool kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Virgo di sini menggambarkan Sosok seorang Virgo mengawali hari dengan mencoba Untuk membagiakan keluarga Dengan memaksakan diri dalam bekerja yang akan berdampak negatif kepada kesehatan Namun di disini seorang Virgo baiknya untuk mencoba kembali beristirahat dan mengawali pola hidup yang sehat yang dimana akan berdampak positif kepada kesehatan yang didukung didoakan oleh orang tua serta orang-orang terdekat dirimu sendiri dan untuk keuangannya adalah seven open pentacle ataupun 7 coin secara umumnya seven open pentacle itu dalam hidup melihat ke depan terlalu sibuk dengan yang lain sehingga gagal fokus dengan yang paling dekat dan disini menggambarkan Keuangan seorang Virgo di bulan Maret tahun 2022 akan mengalami peningkatan yang dimana mana di sini seorang Virgo memang terlalu sibuk melihat yang lain sehingga gagal fokus kepada yang satu. Di sini digambarkan seorang Virgo pandai melihat situasi dan kondisi untuk mengambil sebuah peluang usaha yang dimana mana akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi serta di sini sosok seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan. Yang dimana dalam kategori ini memaksakan diri dalam bekerja yang akan berdampak negatif kepada kesehatan yang didukung dengan kartu Six of Swords. Namun di sini keuangan seorang perempuan akan jauh lebih meningkat dengan pengorbanan yang ia lakukan. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan seorang perempuan sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Virgo mengalami peningkatan di bulan Maret Tahun 2022 yang dimana di sini dikarenakan seorang Virgo pandai melihat situasi di kondisi pandai mengambil sebuah peluang usaha yang dimana di sini untuk membuka usaha sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi yang selalu didukung diduakan oleh pasangan Virgo sendiri serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo tidak mau menyerah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan sehingga di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan jika kartu default kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang di disini menggambarkan Sosok seorang Tirgo merupakan sosok seseorang yang di mengambil belakang Untuk membuka sebuah usaha yang dimana usaha tersebut belum pernah ia lakoni sebelumnya Namun usaha tersebut akan berhasil Yang dimana akan mampu mendapat keuangan finansial jauh lebih bagus lagi Yang didukung didoakan oleh seorang pasangan Didukung didoakan oleh orang-orang terdekat Tirgo sendiri Dan di disini tidak tertentu kemungkinan Usaha yang ia lakukan akan mendatangkan usaha yang lainnya yang mampu mendatangkan income lebih bagus sehingga terjadinya peningkatan keuangan seorang Virgo di bulan Maret tahun 2022. Dan untuk kartu kartu pekerjaannya adalah 10 of one, ataupun 10 tongkat. Secara umumnya, ten of one itu diartikan melakukan pekerjaan dengan ini sendiri, cara sendiri, sehingga merasa terlalu terbebani dan merasa berat yang akan berdampak negatif kepada kehidupan. Di sini digambarkan, karir pekerjaan seorang Virgo di bulan Maret tahun 2022 mengalami peningkatan yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan banyak mendapatkan tawaran pekerjaan tawaran job yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial karir lebih bagus lagi di sini juga seorang Virgo melakukan pekerjaan dengan ide sendiri cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan tidak mau bergantung kepada orang lain serta melakukan kemandiriannya dengan pekerja yang akan mampu membuat kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan disini tidak tertutup kemungkinan seorang Virgo berhasil membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah naik offshore Secara umumnya naik offshore itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Peter akan mengalami peningkatan di bulan Maret tahun 2022, yang dimana di sini digambarkan seorang Peter mendapatkan banyak jawaban banyak tawaran pekerjaan dari orang-orang sekitar yang mampu mendongkrak kehidupan keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Di sini seorang Peter berhasil membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu membuat keuangan karir finansial jauh lebih bagus lagi. Dan tidak tertutup kemungkinan usaha tersebut akan mendatangkan usaha yang lainnya. Yang selalu didukung didoakan oleh pasangan didukung didoakan oleh keluarga Virgo sendiri dan jika kartu dekul kita gabungkan dengan kartu karya pekerjaan seorang Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo mengawali sebuah pekerjaan dengan ide cara sendiri yang dimana di sini akan berhasil yang dimana juga di sini mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi yang selalu didukung oleh keluarga orang terdekat dan pasangan Virgo sendiri dan di sini seorang Virgo akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimulai dari orang terdekat. Yang dimulai dari orang-orang sekitar, yang mampu mendongkrak keuangan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk kait hubungan asmaranya adalah ten of cup ataupun sepuluh piala. Secara umumnya ten of cup itu diartikan mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara, dan di sini menggambarkan kepada seorang Virgo yang sedang single di sini akan bertemu pasangan dan melakukan komitmen untuk melangkakan kaki kejenjang yang lebih serius untuk menjalin hubungan asmara yang lebih bagus lagi, yang dimana akan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang Virgo yang sedang tinggal. Dan kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan di sini, dua prediksi. Yang pertama, seorang Virgo yang berpasangan akan saling menutupi untuk membahagiakan satu sama lain yang akan mampu mendokrak hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan prediksi yang kedua di sini kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan, akan mendapatkan keturunan di bulan Maret tahun 2022 Yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Virgo bersama pasangan di bulan Maret tahun 2022 Dan untuk sebuah energinya adalah Page of Cup Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak Dan di disini menggambarkan kepada seorang Virgo yang sedang single Akan bertemu pasangan di bulan Maret tahun 2022 Untuk mendapatkan hubungan yang lebih harmonis, lebih romantis Kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan di bulan Maret tahun 2022 yang dimana mana menjadi sumber kebahagiaan kepada Virgo dan pasangan yang disimbolkan dengan Page of Cup. Dan jika kartu double kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Virgo di sini menggambarkan sosok seorang Virgo akan mengawali sebuah hubungan asmara yang dimana mana di sini akan mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus di bulan Maret tahun 2022 dan di sini sosok seorang Virgo digambarkan akan menjadi Sosok orang tua yang disimbolkan dengan Page of Cup digabung dengan The Fool yaitu diawali dengan seorang anak untuk mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara bersama pasangan di bulan Maret tahun 2022. Dan untuk angka keberuntungan seorang Virgo itu ada di angka 6, 67, 70, 20, dan 22. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Virgo di bulan Maret tahun 2022. Semoga bermanfaat.